Ya, Bapak-Ibu, teman-teman, selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Jadi olah nafas hanya bagian dari pola hidup sehat. Karena ini pola hidup, maka akan termasuk pola hati, pola pikir atau mindset, paradigma, olah nafas, olah makan, olah minum, olah tidur. Cuma saya ngajarnya satu persatu saja, satu minggu satu poin, satu minggu satu poin, termasuk dengan tips-tips hariannya. Saya berharap Bapak-Ibu membaca tips harian, dan kalau ada link video bisa didengarkan videonya, sehingga mendapat keseluruhan. Sengaja WA grup saya mute supaya tidak rame dengan chat pertanyaan, akhirnya males manjat ke atas. Sekarang ini dengan di mute saja beberapa orang ada yang bertanya yang baru kemarin di post. Kalau kemarin kan manjat ke atasnya nggak jauh sebenarnya ya. Tapi Jabri dan bertanya ya akhirnya saya copy paste dari grup yang sudah ada di situ ya. Jadi kalau bisa membaca apalagi ada waktu untuk dengar videonya, videonya itu kan singkat ya 5 menit, 10 menit, potongan-potongan dari Q&A Zoom sebelumnya sebenarnya akan menjadi uh, mudah untuk uh, dimengerti, karena uh, poin demi uh, poin. Nah, sekarang kita sampai pada metode setelah kita nomor satu, olah nafas imun booster, yang kedua Wim Hof 2 dengan tahan nafas, yang ketiga dengan body scan, di mana kita merasakan anggota tubuh kita lalu kita healing terapi setelah merasakan maka diulang lagi merasakannya tapi ada fokus 10-15 menit terakhir di mana kita berbicara seolah-olah dengan organ tubuh kita atau lebih tepatnya berdoa terhadap Tuhan untuk organ yang melaporkan ada sensasi rasa selama ini kita nggak pernah merasakan karena sibuk kalau kita body scan merasakan tiba-tiba kita merasakan respon atau laporan dari organ tubuh itu nah maka langsung disambung dengan healing terapi. Nah, sekarang kita mulai berganti areal sebenarnya. Ya, kita tidak berareal rasa, tapi kita mulai di areal pikiran. Karena manusia kan roh, jiwa, tubuh. Tubuh ini bisa sakit kalau jiwanya sakit. Orang yang kecewa, kepahitan atau gampangnya kalau Covid ini orang ketika ketakutan, maka kita mendengar istilah badai sitokin. Sitokinnya semua hormon dibutuhkan oleh manusia untuk keseimbangan, untuk metabolisme. Tapi ketika sitokin berlebihan, disebut badai sitokin, imunnya drop. Jadi sitokin ini jadi terkenal sejak zaman COVID. Tapi sebenarnya selain sitokin ada lagi. Kecewa, kepahitan, namanya epinefrin, membuat tubuh pH-nya rendah. Ya, Ada kortisol yang kalau marah. Kortisol naik, maka gula naik. Makanya orang marah itu kan siap berantem, maka tubuh mengatur mekanisme ketika marah, kortisol naik, gulanya naik, gula ini energi untuk anti berantem atau bertengkar. Maka dia siapkan energinya dengan melepas gula. Jadi kortisol juga dibutuhkan, tapi kalau berlebihan, nanti mempengaruhi denyut jantung. Jadi itu bukti aja bahwa dari perasaan bisa muncul hormon, dari hormon bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Karena dari hormon ilah, diatur juga metabolisme ketika uh, gembira maka endorpin sehingga ada yang berkata hati gembira itu obat yang manjur jadi gembira mempengaruhi kesehatan ya memang juga ada mensana in parporisano dalam tubuh yang sehat jiwa yang sehat tapi kalau saya terpikir kebalik awalnya dari roh harusnya ya hati nurani terdalam baru ke jiwa jiwa ini mempengaruhi tubuh nah sekarang di jiwa ini kalau kemarin kita body scan itu rasa sekarang kita ini di area pikiran, kan ada orang yang gara-gara pikiran stres, Ya tagihan nggak terbayar, lalu pusing. Nggak ada virusnya, enggak ada amuba banyak. Kalau dicari juga nggak ketemu itu virus, amuba, bakteri. Tapi kenapa pusing gitu ya? Tagihan nggak terbayar, mumet udah orang Jawa bilang maaf dipakai bahasa kasar gitu ya. Mumat Mumet pikirannya cari alternatif itu duit dari mana ya? Gak ketemu gitu ya. Pusing lah gitu. ada dari pusing. darah tinggi bisa naik, gulanya naik. Nah itu bagaimana sekarang kita ini soal pikiran. Tapi pikiran ini. Lebih spesifik lagi nanti yang bernama self image. Nah, saya akan sampaikan dalam bentuk. Mohon maaf nih, bukan mengajar atau berceramah ya. Tapi mau nggak mau nih, pasti kayak berceramah. Sebelum nanti kita praktek 30 menit lalu selesai. Ya, jadi hari ini karena ini topik baru, pertanyaannya disimpan aja. Nanti minggu depan masih bisa lanjut atau kali ini kalau bertanya seputar topik ya, jangan bertanya yang sudah sudah yang lama ya. Se -se seputar topik ini lalu dipraktekkan ada apa? Ada mau tanya silakan Jabri. nggak apa-apa ya nanti saya jawab lewat grup. Jadi dari pertanyaan Jabri, saya terpikir wah ini perlu dijawab nih. Saya post di semua grup. Tapi hari ini karena pengantarnya panjang, praktek lalu selesai ya. Oke, kita mulai. Saya akan share screen kali ini biasanya nggak pakai tapi saya pikir-pikir wah kali ini kayaknya perlu deh kayak ceramah ya ada powerpoint-nya. Nanti powerpoint-nya saya share di grup juga. Nah, ini bagian dari serial mengenai menjadi pribadi yang lebih baik. Karena olah, pola hidup, sekali lagi bukan hanya soal kesehatan, ya tapi pola hidup. Tapi ketika pribadi lebih baik, ini keluarga saya, nanti kesehatannya juga makin baik. Nah, kenapa kita beri nama Olah Nafas Gambar Diri? Ini cover buku saya yang tadi saya post di grup, tapi mohon maaf, ini nuansanya bahasanya Kristen. Jadi yang Islam pun juga sudah saya carikan tadi linknya nya cari lihat esensinya sama itu sebuah penelitian ya atau artikel yang saya post juga bagi yang Islam bisa ini gitu ya yang bahas, yang yang nggak Islam mbak Kristen yang yang netral netral saya cari kebanyakan bahasa Inggris gitu ya nah berbicara gambar diri ini nanti akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang kalau pertanyaan ini nggak selesai bikin stres bikin sakit pertanyaan yang mungkin banyak juga atau beberapa mengalami gitu aku ini Siapa sih? Aku ini mau jadi apa? Buat apa aku hidup? Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Itu kira-kira kalau bentuk praktisnya, pelajaran ini akan menjawab hal itu. Yang kalau nggak terjawab, bisa menjadi bermasalah. Nah, sekarang kalau gambar diri sendiri itu, apa sih pengertiannya? Gambar diri atau citra diri itu bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Jadi Bapak-Ibu itu kan berhubungan dengan diri sendiri ya. Ikut Ikutlah nafas ya, nah, nggak usah lah kosen eh tapi menarik juga. Eh jangan-jangan ada yang baru hari ini. Nah, kayaknya kemarin itu-itu aja. Anda berbicara sama siapa kalau begitu? Dengan diri sendiri kan? Jadi orang itu berbicara dengan diri sendiri itu antar bagian otak ya, antara logika keputusan dengan bagian mengatur nilai-nilai. Ah, nggak apa-apalah, eh, tapi jangan itu kan dosa. Ah, semua juga melakukan. Ini mah biasalah. Nah, itu orang berbincang-bincang dengan dirinya sendiri. Nah, sampai akhirnya keluar keputusan respon reaksi tapi cara berhubungannya atau bagaimana orang memandang dirinya itulah gambar diri Oke kita lanjutkan ya gambar diri adalah bagaimana orang memandang diri dan berhubungan dengan diri sendiri misalnya ada orang yang memandang dirinya jelek sebenarnya secara-secara badan sih cukup bagus tapi merasa hidungnya kurang mancung, lah matanya kurang belok, lah kulitnya kurang putih, lah, dan memandang dirinya jelek. Akhirnya, apa yang dilakukan ya? Operasi plastik deh, sehingga ada orang pemuda ganteng sekali, ya, operasi berkali-kali sama gadis cantik sekali. Lalu mereka menikah, dan anaknya jelek sekali <laughs> karena, karena, karena anaknya belum dioperasi. Mamahnya belok, papanya belok, hidung mamahnya mancung, bapaknya mancung, pak, anaknya pesek. Waduh, rupanya papa mamahnya hasil operasi gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan operasi itu enggak boleh, tapi itu sebagai contoh saja orang sibuk berani bayar mahal hanya untuk memperbaiki casing karena dia menilai dirinya jelek. Kalau orang menilai dengan dirinya baik, bersyukur dengan dirinya, enggak perlu lah operasi hidungku pesek-pesek begini ya, mencium bau ya tajam gitu ya. Wong hidungku bulat-bulat begini ya aku punya bau bucu. <laughs> aku punya suami ya sayang aku juga gitu ya. Jadi enggak banyak pedulilah soal. Nah, itu nanti hidupnya tenang, hidupnya tenang, serotonin banyak, serotonin banyak, tidurnya pulas, tidurnya pulas, regenerasi sel terjadi. Nah, makanya banyak orang bermasalah kesehatan, ada akar di dalam hati yang terdalamnya. Dia tidak bisa bersyukur dengan dirinya sendiri, memandang dirinya jelek. Itu namanya gambar diri yang rusak. Sebaliknya, ada orang ini bukan nggak sopan, ya yang ambil pisang pakai kaki, dia tidak punya tangan, Bapak-Ibu. Atau Bapak-Ibu kenal Nick Fujik, motivator kelas dunia, nggak punya tangan, dua-duanya. Kakinya pun hanya 10 cm, hanya telapak kakinya tapi dia tersenyum antusias memberikan semangat hidup kepada orang yang punya tangan karena dia memandang dirinya itu luar biasa dia dia enggak sombong tapi Tuhan tuh ciptakan saya dengan enggak punya tangan tapi kaki saya itu yang pakai enggak ngambil pisang pakai kaki itu namanya Lena Maria ya dia bisa setir mobil dan di YouTube-nya ada diwawancarai bagaimana Anda enggak punya tangan enggak masalah saya enggak butuh Pak saya bisa makan pakai kaki, saya bisa jahit pakai kaki, saya bisa sir mobil pakai kaki. Gitu ya. Jadi ketika orang itu misalnya buta, tapi telinganya tajam. Ketika orang tulik, gitu ya, tapi ternyata penciumannya tajam. Jadi memang ada alasan untuk mengeluh, tapi apa, apa gunanya? Kan nggak merubah keadaan. Jadi gambar diri itu orang yang bukan sombong, tapi bersyukur dengan dirinya. Saya punya... Orang lain punya talenta itu ya, saya nggak punya, nggak apa-apa. Kan, saya punya talenta yang lain. Pak Jarod, pembicara itu kayak si ini loh Pak. Kalau bicara itu serius, berwibawa. Kalau saya mencoba begitu, saya stres, pakai Bu, saya ya ketawa-ketawa, ngakak-ngakak gitu ya, pakai batik dipakai pakai Injas ya. Terserah saya lah. <laughs> Emang gaya saya begini itu, dan saya bahagia dengan gaya saya karena saya memandang diri saya itu ya, saya. Jadi nggak sombong bukan nyentrik ya tapi bersyukur dengan dirinya dan menyadari keunikan diri dan tampil dengan dirinya sendiri nggak pengen jadi orang lain tidak iri dengan orang lain dan tidak mau menjadi orang lain itu contoh gambar diri yang memandang dirinya adalah baik dan benar. Nah ketika orang menemukan keunikan diri maka bukan, bukan cuma sehat ya bakat yang ada berkembang. Gaya pribadinya jadi unik, dan yang penting jadi bahagia. Nah bahagia itu kan penting banget ya, banyak penyakit muncul karena nggak bahagia. Dan bisa beberapa penyakit sembuh karena bahagia. Bahagia karena gambar dirinya dipulihkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pak, contoh orang yang gambar dirinya rusak itu kayak apa sih? Gitu ya Takut sekali gagal. Vincent Tottel itu perdana menteri, tapi dia nggak mau dirinya dilukis seperti aslinya yang sebelah kiri, yang memang aslinya kan dia jarang senyum. Dia minta dilukisnya tersenyum. Sehingga lukisan yang tidak tersenyum itu disingkirkan dari museum karena dia takut dinilai oleh orang lain. Orang yang gambar dirinya rusak itu suka mencela, merasa tidak aman, padahal kan Daud itu mantunya Raja Saul ya. Kan punya mantu berbakat, harusnya berterima kasih dong, tapi malah Saul pernah mencoba untuk membunuh Daud. Dalam kisah sejarah. ya Atau misalnya malu, malu berlebihan. Tentu kita harus punya malu. gitu ya Kalau enggak, ya, enggak punya sopan santun. Tapi malu berlebihan. Itu berarti juga ada yang luka dengan gambar dirinya. Tidak punya identitas. Sehingga maunya menjadi seperti orang lain, meniru orang lain, gaya rambut orang lain, gaya baju orang lain, orang lain pakai tas apa diikutin. Jadi yang dibetuli casingnya, karena tidak punya identitas. Itu tanda bahwa cita dirinya bermasalah. Ini juga pasti akan punya penyakit macam-macam, susah tidur lah, segala macem lah, pusing, gampang pusing, dan seterusnya. Nah, maka kalau begitu, apa sih pentingnya gambar diri itu? Tadi pengertiannya dan contoh kalau nggak bagus. Sekarang pentingnya, secara singkat saja, ya, ya nggak bisa singkat sih. <laughs> pentingnya gambar diri itu menentukan batas prestasi. Nah, kita nggak bicara soal kesehatan, mulai melangkah dengan pola hidup kayak hidup dan pencapaian hidup. Maka, gambar diri ya tentu nanti akan berhubungan juga dengan kesehatan. Ya, nanti akan kita jelasin, tapi juga berhubungan dengan prestasi yang bisa diraih. Contohnya, kalau Bapak Ibu ketik di Google nama Viktor seri Briakrov, ya yang lain saya nggak usah bahas. Vektor seri Briakrov, sektor seri ini orang dari Eropa Timur yang merantau ke Amerika. Ini true story, ini kisah nyata. Dia punya orang tua yang tidak baik ya bapak yang tidak baik sehingga bapaknya bilang maaf nih kamu tuh anak goblok gitu ya. Victor dibilang goblok ya marah, dia bereaksi marah. Tapi ibunya juga ternyata bukan ibu yang baik yang juga berkata kamu tuh goblok, bodoh gitu ya. Bapaknya bilang bodoh, ibunya bilang bodoh. Victor mulai menilai dirinya. Nah, gambar diri mulai terbentuk oleh label penghakiman apalagi yang memberi labelnya orang tuanya. Jangan-jangan aku bodoh. Tapi dia masih ah enggaklah gitu ya. Eh teman-temannya juga berkata dia bodoh. Gurunya berkata dia bodoh. Maka akhirnya dia yakin dirinya bodoh, dan singkat cerita, dia nggak lulus SMA. Lalu Victor ini harus bekerja. Ini kisah nyata ya, di Amerika, Nah bekerja sebagai office boy pun ada di tesnya. Di sana itu, misalnya tes temperamen dasar. Oh, nganter barang, orang sanggupin lebih cocok. Ngitung barang, melankolik lebih cocok. Ada tes IQ juga. Nah, yang mengejutkan, Victor itu di tes IQ-nya 156. Manusia itu rata-rata ya 100-120, itu normal. 100-110 malah 110 sampai 120 biasanya pandai akademik, 120 sampai 130 kadang sudah hiperaktif, idenya kebanyakan malah akhirnya karena pinter merasa pinter nggak dengerin nilai akademiknya jelek, 130 sampai 140, 150 wah, bermasalah, saking pinternya nggak bisa konsentrasi panjang, kontesnya pendek-pendek. Jadi orang-orang yang bermasalah akademik itu belum tentu bodoh, kadang kepinteran. Karena kepintarannya jadi nakal, buandel, <laughs> memberontak gitu karena iq ketinggian. Nah, saya Pak di bawah 90, bawah 70 sampai idiot emang dari mukanya bisa kelihatan. Tapi ini Viktor ini begitu dia tes psikotest untuk pekerjaan itu dijumpai IQ-nya 156. Apa yang terjadi? Perubahan gambar diri, perubahan mindset. Dia menilai dirinya, "Aku ternyata pandai. IQ-ku tinggi." Aduh, tidak seperti kata papa, tidak seperti kata mama, papa mama melahirkan kita. Mengenal kita, tapi belum tentu mengenal sampai yang terdalam, sehingga bisa salah label. Nah, banyak orang-orang itu akhirnya gak prestasi nggak maksimal, minder, tertutup, karena salah label, orang tuanya salah didik, lingkungan memberi label, dan dia termakan oleh kata-kata itu sehingga melabel dirinya sendiri. Gara-gara label itu akhirnya Victor pun merasa seperti orang bodoh. Tapi ketika hasil tes merubah pola pikirnya, nah, Apa yang terjadi? Ketika dia memandang dirinya pinter, dia sudah terlanjur gak lulus SMA. Maka ceritanya dia itu seperti ngambil kalau di Indonesia itu kayak paket C kesetaraan, ya. Lalu dia kerja, Karena dia mulai berpikir aku pandai, aku pandai. Oh, aduh, ternyata saya pandai. Sambil bekerja sebagai office boy, dia ngambil kuliah malam. Dia lulus. Oke, singkat cerita saja, kalau ada ketik nama Victor Seribriacroft, maka dia ketua dari Mensa Society. Kisah hidupnya menarik sekali, ada perubahan hidup ketika dia menilai dirinya tidak seperti kata temennya, kata gurunya, kata papahnya, kata mamahnya. Dan Victor menjadi penulis buku dalam kelompok-kelompok buku mengenai otak, mengenai kecerdasan, mengenai pola pikir. Ya, namanya Mensa Society. Bahkan dia pernah menjadi penasehat presiden, ya di Amerika dalam tim penasehat. Gitu ya, itu setelah dia menjadi profesor, doktor. Tapi hidupnya berubah ketika dia menilai dirinya. Nah, ini akan saya bawa contoh kasus ini. Jangan-jangan kita menilai diri kita itu salah? Kamu tuh anak penyakitan. Kamu tuh anak nggak ada gunanya. Kamu tuh bisa nggak sih? benar sekali aja gitu. Kamu tuh salah melulu gitu. Akhirnya kita berkata, aku ini selalu salah. Jadi anak salah, jadi istri salah, saya jadi suami salah. Saya ini memang terkutuk. Oh, oh, oh, Begitu Bapak-Ibu berpikir terkutuk, bahaya sekali. Aku memang penyakitan. Tunggu, tunggu, tunggu. tunggu. Hidup kita seperti apa yang kita ucapkan. Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakannya, memakan buahnya. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak-Ibu untuk berkata-kata kepada diri sendiri, tentang diri kita sendiri. Bukan gila, ya, berkata kepada diri sendiri, tentang diri sendiri. Mungkin orang tuaku salah bicara, mungkin temanku salah bicara. Enggak, aku bukan orang terkutuk, aku orang baik. Aku bukan orang jahat, aku orang baik. Aku bukan orang bodoh, aku memang memang memang rendah secara akademik, tapi aku bisa bijaksana dengan belajar. Jadi, kita harus merubah cara pandang kepada diri kita, jangan berdasarkan apa kata orang. Viktor Seligman sempat merasa dirinya bodoh, percaya dirinya bodoh karena semua lingkungannya mengatakan dia bodoh. Ini hanya sebagai contoh kasus ya, kasus yang lain nanti bukan soal bodoh nih, soal kesehatan nggak ada gunanya. Oh, nah, mau kanker, kamu pasti kanker, pasti Makin diyakini, makin ketakutan, makin terjadi. Nah, kita bisa melawan itu lewat pikiran karena manusia itu kan pikirannya, perasaannya, hatinya, badan ini cuma casing saja. Casing ini akan ngikutin pikiran. Karena itu kita akan masuk lebih dalam, saya akan lanjutkan lagi. Jadi, gambar diri Pertama, mempengaruhi potensi dan pencapaian. Jadi, bukannya bapak ibu bukan hanya nanti jadi sehat ya, dan sembuh ya, tapi bapak ibu bisa mengalami pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi ketika dibuka pikirannya bahwa aku tidak serendah yang dinilai sekarang ini. Potensi ini bisa dalam arti aku jadi istri yang lebih baik, suami yang lebih baik talenta talenta muncul seperti saya talenta kan saya muncul semuanya bapak bisa lihat di belakang saya itu saya melukis saya animator saya penulis buku saya menceramah saya direktur uh, keuangan juga di LSP jadi dulu saya keuangan benar-benar bodoh banget gitu ya enggak, angka itu pusing gitu tapi potensinya muncul semuanya talentanya bahkan berkembang lebih banyak ketika memandang diri dengan benar yang pertama mempengaruhi batas tertinggi yang kedua membawakan bagaimana seseorang membawakan dirinya jadi kalau orang memandang dirinya jelek, kan jadi minder. Orang memandang dirinya seperti dewa, jadi sombong, dan merendahkan orang lain. Betapa banyak penyakit-penyakit yang berhubungan karena rasa minder. Merasa nggak berarti. Aku nggak berarti, istri yang selalu salah. Saya selalu salah, Saya ini hidup nggak ada gunanya. Tubuhnya Coba ya? Nanti baca bukunya Dr. Tan Sutien, yang menghubungkan antara perasaan dengan pH tubuh. Jadi pH tubuh ini dengan, dengan olah nafas dinaikkan. Makan, minum apa saja, perasaannya bermasalah, PH bisa bermasalah. Paling tidak, itu bisa baca dari bukunya Dokter Tan Sutian. Jadi ketika orang merasa bahwa dirinya terkutuk, dirinya nasibnya jelek, mengeluh sepanjang hari, pinggang bisa sakit. Sel-sel kanker bisa bangkit. Karena itu kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri atau memandang diri sebagai salah ciptaan. Nah, apa gunanya gambar diri kita perbaiki? Mempengaruhi bagaimana kita membawakan diri. Kita memandang pengemis juga sebagai manusia yang terhormat. Kita memandang pejabat presiden juga sebagai manusia yang punya kesalahan, kita tidak akan mendewakan mereka. Karena mendewakan manusia juga salah, juga dosa ya. Bahkan oleh agama Islam itu sampai nggak boleh bikin patung dari seorang patung manusia gitu kan. Dan sebenarnya juga sama di kitab Taurat juga nggak boleh membuat patung. Nah, kita, kita hanya memandang manusia, ya sebagai manusia, ya kita tentu akan mengagumi kepandainya, mengagumi karyanya. Tapi mendewakan itu sudah salah dibela, berarti mulai mendewakan. Kalau presiden salah, gubernur ada salahnya, menteri ada salahnya, yang salah-salah, yang benar-benar, selesai. Ya, iya tidak, tidak. Itu kalau kita punya gambar diri yang benar, kita tidak mendewakan orang lain, tapi juga kita tidak mendewakan diri sendiri, kita tidak minder, kita tidak sombong, hanya pas saja. Memandang orang lain, apapun sosial ekonomi, sebagai ciptaan Tuhan. Kita tidak minder, karena kita merasa diri kita baik. Itu pengaruh gambar diri. Dan ini, psikologi seperti ini akan mempengaruhi kesehatan. ya Contohnya lagi kembali kepada Victor saja. Ketika Victor memandang dirinya, aku pandai. ya Dia mulai membawakan dirinya sebagai orang pandai. Dan dia belajar, dan secara, secara fakta pun akhirnya dia juga punya gelar formal. Tapi dia mulai membawakan diri secara berbeda, maka kita harus membersihkan otak kita dari hal-hal yang tidak perlu. Selama kita hidup, apalagi kalau saya, ya, sekali lagi aliran olah nafas yang saya mulai kembangkan adalah yang tidak melepaskan manusia dari Tuhan, ya, beberapa orang keberatan dengan meditasi karena seolah-olah berfokus pada diri sendiri. Tapi saya sekali lagi mengambil pilihan dan opsi setelah belajar di beberapa kelas, saya merevisi beberapa hal, terus terang merevisinya, dan justru harusnya olah nafas mendekatkan kita kepada yang memberi nafas, yaitu Tuhan. Ya, maka kita memandang diri kita, kita itu baik, bukan hebat, tapi baik, karena Tuhan ciptakan baik. Tubuh saya punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri, karena Tuhan ciptakan seperti itu, jadi kalau saya akan menjamin, Bapak Ibu, olah nafas yang saya ajarkan justru akan mendekatkan Bapak Ibu kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, karena ini lintas agama. Nah, kembali lagi, karena kita orang yang bertuhan, maka dalam otak kita harus ada Tuhan, maka berbeda dengan meditasi atau yoga atau yang lain. Mungkin ya, saya nggak ikuti semuanya juga. Beberapa, mungkin meditasi, mengajarkan misalnya kosongkan pikiran. Atau dengan kata-katanya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu luar biasa. Itu tidak akan muncul dari mulut saya. ya Saya akan mengajarkan Tuhan kita luar biasa. Otak kita dibersihkan. Tapi dibersihkan dari apa? Pikiran tidak bisa, saya tidak bisa sembuh. Tunggu, tunggu. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Selama kita orang yang beriman, bagi orang beriman juga nggak ada yang mustahil. Jadi kita punya keyakinan, saya bisa sembuh, karena Tuhan bisa sembuhkan saya. Itu selain iman, secara teknis kita mengisi tubuh kita dengan saturasi yang baik, dengan tubuh yang alkali, ditambah lagi nanti dengan menu makan minum yang sehat. ya. Tapi kita mulai dari pikiran dulu. Buang pikiran dari pikiran tidak bisa. ya Tidak bisa waktu Victor Serebriakov menilai dirinya bodoh hasil IQ dia menyatakan tinggi malah ketinggian. <laughs> ya. Nah, kasus kita mungkin IQ enggak ketinggian, tapi kan saya bilang kan itu hanya contoh kasus. Nanti bisa kasus soal kesehatan, ya. Nah. Saya ambil kata-katanya Nick Fujik yang kakinya cuma 10 senti telapaknya aja tanpa betis, tanpa paha, tangannya dua adanya enggak ada. Kalau dia ceramah, dia diangkat orang lain taruh di atas meja. Dan dia berkata bahwa saya menjalani kehidupan dengan yakin bahwa Tuhan itu mencintai saya dan menyertai saya karena saya miliknya Tuhan yang istimewa mukanya berseri-seri semangat hidupnya luar biasa bahkan kalau ikutin Instagramnya atau YouTube-nya dia menikah dengan wanita cantik dan dia punya anak dan anaknya punya tangan punya kaki banyak orang tidak punya tangan tidak punya kaki atau tangannya cuma satu ini tidak punya tangan tidak punya kaki karena dia mensyukuri jadi penekanannya adalah bagaimana kita melanjutkan body scan kita sudah mulai mensyukuri sekarang secara pikiran pun kita betul-betul mensyukuri hidup kita ya nah, kita lanjutkan sekarang yang ketiga bagian terakhir sebenarnya gambar diri ini mempengaruhi bagaimana kita berhubungan sama orang lain kenapa demikian kalau orang tidak bisa menerima dirinya sendiri bagaimana orang lain mau menerima kita ketika kita bisa menerima diri kita dan kali ini kalau gambar diri ini bukan hanya soal uh, fisik ya kesehatan ya tapi nanti lebih luas saya sebutkan sebentar tapi kalau kita tuh nggak bisa menerima diri kita sendiri, nggak berdamai dengan diri sendiri, bagaimana orang mau terima kita? Dan orang yang tidak bisa menerima diri sendiri nanti cenderung menuntut orang lain dan juga tidak menerima orang lain. Orang yang nggak bisa memuji dirinya sendiri berarti sombong, nggak bisa memuji orang lain. Contoh, eh orang itu cantik ya, iya, tapi kakinya besar loh. lihat itu betisnya seperti itu. Eh orang itu baik ya. Dia aktif loh di lingkungan, di enzim, dia di sosial, dia di masyarakat aktif banget. Tapi lihat tuh anaknya, nakal. Dia ajak ngomong kebaikan orang lain, dia timpali dengan jeleknya. Betapa jahatnya makhluk satu ini. <gabalan> Tapi kenapa dia nggak bisa ngomong kebaikan orang lain? Karena dia cemburu. Dia kenapa bukan aku yang di diomongin baik. Orang yang tidak bersyukur dengan dirinya sendiri, tidak bisa memuji orang lain, tidak bisa melihat sisi positif orang lain, akhirnya bermasalah dalam relasi. Relasi dengan siapa saja, dengan mertua berantem, dengan anak berantem, dengan istri berantem, dengan suami berantem, bermasalah relasi dengan siapa saja. Nah, kalau bermasalah dengan siapa saja, udah pasti orang ya, namanya tidak bisa tidur, stres, kinzomaninya, vertigo, tidak bisa tidur. Itu akan muncul semuanya penyakit. Jadi, penyakit itu ada akarnya. Nah, kita ini bukan medis ya. Kalau medis itu kan sakit apa pusing, ini obat pusing gitu. Kita ini belajar hidup di mana penyakit ada akarnya, kita percaya. Bisa akar di hati, bisa akar di pikiran. Maka pikiran kita betulkan. Orang nggak bisa memuji orang lain. Bisa diajari etika, tapi bukan itu menurut saya. Akarnya, karena dia nggak bersyukur dengan dirinya sendiri. Ketika orang menerima dirinya, nanti akan mudah menerima orang lain. Ya, maka gambar diri ini mempengaruhi bagaimana orang berhubungan tentu butuh pelajaran yang lebih panjang maka saya berikan tadi di grup ya silakan baca buku gitu ya karena pelajaran untuk menerima diri sendiri kan harus belajar keunikan diri waduh panjang tuh nanti ya bisa dilanjutkan keunikan diri dari segi temperamen dasar foto karakter DISC mau pakai MBTI Myers Bright Type Indicator dan seterusnya panjang ya tapi intinya bapak ibu mulai kenal yang namanya gambar diri citra diri nanti boleh sebagai PR selama minggu ini cari YouTube cari artikel mengenai gambar diri dan nanti pasti akan ada pembaharuan eh, gambar diri yang beragama Kristen saya punya buku ya judulnya ini yang di, yang di slide ini ini buku yang saya tulis dengan almarhum Pak Fuxi ya, dia dosen sosiologi di UI tapi bukunya kemasannya Kristen tentu yang lain tidak akan nyaman kalau membacanya tapi di agama apapun saya lihat ada juga pelajaran mengenai gambar diri nah gambar diri ini perlu dipulihkan, perlu diperbaharui, ya bukan berarti saya mengajarkan memberontak kepada orang tua, tapi kalau orang tuanya seperti Viktor Seri Bergkroff yang memberikan label, memberikan kutuk, atau istrinya mengutuki, suaminya mengutuki, kamu tuh suami yang nggak ada gunanya, kamu istri nggak ada gunanya, maka akhirnya kita bisa termakan oleh kata-kata itu, dan kita mulai memandang diri kita salah dan akhirnya punya masalah kesehatan. Jadi ketika masalah hati dan pikiran diselesaikan, ternyata nanti banyak penyakit yang tiba-tiba bukan nyaman karena oksigen saja tapi nyaman secara hati dan pikiran. Ya, kalau orang Jawa bilang itu atine sumeleh. <laughs> Mohon maaf yang bukan Jawa enggak ngerti ya. apa itu atine sumeleh gitu ya. Tentrem, apa itu tentrem itu ya. ya? Memang beberapa ayat itu kan eh, beberapa ayat. <laughs> beberapa kata itu kan kalau bahasa Jawa itu susah diterjemahkan ya. Kunduran truk. <laughs> apa itu kunduran? Truk mundur secara tidak sengaja dan menabrak gitu ya. Beda dengan ditabrak, beda. kunduran itu ada unsur tidak sengajanya. kunduran itu gimana bahasa Indonesianya kan susah gitu ya. Kiwir-kiwir kibir-kibir tuh hampir putus belum putus dan bergoyang-goyang gitu bahasa Indonesia nya nggak ada ya kalau bahasa Indonesia dipanjang hampir putus belum putus dan bergoyang-goyang nah itu namanya kibir-kibir ya bergibirnya goyangnya pelan-pelan nah itu namanya kan jadi susah panjang karena nggak ada terjemahan ya makanya mohon maaf kalau saya orang Jawa ya nanti ngertinya tuh kayak hati ini sumeleh. sumelah gitu ya gimana ya jelasinya ya hati sumelah itu hati yang bisa menerima keadaan bersyukur dengan apa yang terjadi nggak banyak menuntut dengan siapa aja ya bisa baik hati gitu ya menyesuaikan diri dan seterusnya itu itu sebenarnya dasarnya gambar diri jadi kalau kita ini punya gambar diri dipulihkan kita nggak minder tapi juga nggak sombong kita memandang semua manusia sama baik dia pengemis atau dia pengusaha hatinya semuanya enak hatinya enak ya makan enak tidur enak tidur enak gimana enggak sembuh sih banyak penyakit karena nggak bisa tidur maka nanti saya ajari juga Bapak Ibu pelan-pelan aja ya di 12 minggu itu nanti ada minggu belajar soal tidur pulas itu ya ada pelajarnya sendiri lo Bapak Ibu ikut di grup yang lain itu nggak ada sampai tema demi tema per minggu saya ikut orang saya ikut kelas lain kok ikut 12 minggu ya praktek aja olah nafas metode dua itu tiap minggu begitu sampai 12 minggu jadi saya ikut lagi kelompok yang lain-kelompok yang lain sampai saya kumpulin gitu ya tadi kan mau tak jual programnya ini program berbeda nih sama yang lain aku dijual kan beda gitu ya nah, Tuhan bilang sama saya kamu pelihara orang lain aku pelihara kamu tuh ngomong sedikit ya lukisan ya itu pesanan juga tuh dua lukisan seminggu saya bisa bikin empat lukisan loh jadi satu hari itu paling lukisan cuma dua jam nanti nunggu kering baru lukisan berikutnya lagi jadi kalau saya kerja enam jam bisa empat lukisan sekaligus Gitu ya tapi nggak bisa satu hari 8 jam gitu nggak bisa diusak-usak malah tambah jelek jadi tunggu kering dulu baru tahap berikutnya nunggu kering itu bikin yang lukisan kedua nunggu kering lagi bikin lukisan ketiga jadi satu hari bisa garap empat nanti dua minggu tiba-tiba empat -tiba empatnya jadi gitu ya nah menjadi maksimal lukis juga enak hatinya tenang lukis nggak enak nyoret salah orang kalau emosian juga jalannya nyasar. niatnya mobil ketabrak maka hati itu penting ya untuk uh, sumeleh kalau orang jawa bilang ya kita lanjutkan lagi sedikit lalu kita praktek ya lalu gimana pak apa sih yang mempengaruhi gambar diri nah yang berikutnya ini saya tidak sampaikan teorinya panjang-panjang tapi nanti langsung praktek di dalam kita olah nafas sebenarnya kita melakukan poin-poin berikutnya ini jadi supaya kemasannya jadi cepat. ya membangun gambar diri itu ya banyak cara tapi sekarang saya masuk langsung ke dengan cara yang mempengaruhi Nah, apa yang mempengaruhi ini? Nanti kita sambil olah nafas pelan-pelan, tarik nafas metode yang ketiga, ya, lepas nggak pakai ditahan, bukannya yang segitiga karena paling gampang untuk konsentrasi. Tarik nafas satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, gitu ya. Lepaskan lagi antara tujuh dan delapan, masing-masing punya kemampuan berbeda. Pokoknya tarik nafas pelan-pelan. Kalau mau tahan sebentar nggak apa-apa, setengah detik lepaskan itu sambil nanti kita praktek sekaligus nih jadi sambil bernafas metode tiga tarik lepas lewat hidung mulutnya tersenyum berdoanya dalam hati itu sih pelajaran ini ya pelajaran apa yang mempengaruhi gambar diri ada orang yang mengeluh Kenapa saya lahir di suku ini di keluarga ini pengen rambutnya pirang mukanya matanya biru kayak boleh menyesal nanti kita ganti dalam praktek kita berdoa kita akan bersyukur dengan keluarga kita ayah ibu kita ada yang menyesal karena keadaan fisiknya karena betisnya merengkel, aku ini sampai enggak berani pakai rok yang pendek pakai rok yang panjang aja biar ketutup nanti Bapak Ibu dengan betis yang sama gitu ya pakai rok pendek bukan berarti seksi gitu ya betisnya kelihatan kan saya bukan betis saya saya adalah hati saya cilah saya adalah pribadi saya gitu sikap mental positif ini Sikap mental positif ini akan menyembuhkan bahkan juga fisik Bapak-Ibu. Ya Tentu tidak kakinya yang apa pakai besi jadi keluar kakinya. gitu ya. Walaupun itu bisa terjadi juga. Mujizat, saya pernah mendoakan orang di Kalimantan yang kakinya panjang sebelah itu jadi sama. Gitu. Tapi itu itu bukan saya. Gitu kan. Tuhan yang menyembuhkan orang yang kita doakan. Tadi itu sangat jarang terjadi. Dan juga tidak terlalu penting. sebenarnya. Yang penting adalah jiwa kita sehat. Ada orang yang minder memandang diri sendiri karena kejadian-kejadian yang kita alami. Kejadian yang kita alami bukan siapa kita, tapi proses dalam hidup kita untuk menjadikan kita siapa. Siapa kita? Jadi kalau kita tuh putus cinta tiga kali, apa kita orang yang sial? Enggak. Mungkin Tuhan mau kita jadi orang yang tabah. Nah tabah itulah siapa kita yang sebenarnya. Kalau saya gagal, apakah berarti saya orang yang gagal? Enggak. Untuk gagal itu perlu expert. Untuk expert itu butuh pengalaman. Jadi saya pernah kebakaran, sekeluarga kami di Bali. Jadi nggak ada satupun barang yang kami keluarkan. Dan, dan, dan rumah saya ini nggak diasuransi. Rumah hari jadikahiku juga untuk sekolahan, ludes habis nggak diasuransi. Saya cari 13 tahun, karena saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan Kuningan tahun tahun tahun tahun tahun tahun sembilan puluh tahun sembilan sampai sembilan saya tinggal di pinggir kuburan. Eh, kontraknya cuma empat ratus untuk enam bulan lalu nabung, nabung nabung 12 tahun habis terbakar. Tapi saya tidak memandang diri saya sebagai orang yang nasibnya jelek. Ini membuat saya menghargai kekekalan, karena rumah nggak kekal. Tapi ilmu yang saya amalkan kan kekal. Makanya setelah saya bangkrut pun, 2019, dua tahun lalu saya bangkrut, kenapa Ma, Pak Jarot waktu dulu waktu dulu perusahaannya Iva Dasyat, pegawai 200, kantor cabang di 200 kabupaten, nulis buku dijual, sekarang bangkrut. Bukunya malah PDF-nya dibagi-bagi. <laughs> karena saya mau cari amal di sorga, ya kan? karena harta kan nggak kekal. Kebakaran habis, saya sadar kekekalan. Jadi saya cari 13 tahun, 2 jam habis kebakar. Kalau bapak ibu nggak percaya, caranya aja, cari aja korek api, bakar tuh mobilnya, bakar tuh rumahnya. Nanti kan percaya tuh bahwa harta tuh nggak kekal. Yang kekal apa? Amal kan kekal juga. Saya berbuat baik sama bapak ibu, bapak ibu sakit jadi sehat, itu kan amal saya nanti. Dan saya berharap nanti bapak ibu juga ngajari ke orang lain, supaya orang lain juga sehat. Ya nggak usah bayar juga, kan belajar dari saya gratis. Terus saya belajar dari orang lain bayar loh. <laughs> saya belajar dari orang lain bayar, tapi saya kasih ke ibu gratis, bapak ibu ya. Nah peristiwa traumatis akan mengubah kita mental kita. Jangan menghancurkan. Nanti kita akan berdoa. Jadi ketika saya bangkrut, saya kebakaran, mental saya tambah baik, hati saya tambah baik. Rencana program ini mau dibikin bayarnya jadi, jadi digratisin, gitu ya. Oke, sedikit lagi kegagalan. Oke, saya lewatin aja. Untuk gagal itu, gagal itu bukan siapa kita, tapi proses dalam hidup kita supaya kita berhasil. Karena banyak orang-orang yang, apalagi Abraham Lincoln ya, itu eh, gagal, ya. Bahkan yang menarik kan data pernikahan yang sering saya sampaikan kepada mereka yang masih bujangan ya, saya sering seminar couples, pernikahan dan iseng-iseng saya tanya, bapak ibu itu suaminya itu bapak-bapak eh, dulu pak, Berta ibu dulu ibu bu ibu udah nikah kan, itu suami itu pacar keberapa, maksudnya pacaran terus putus, sekarang setia ya, enggak layangan putus, tapi waktu pacaran pernah putus. Nah, itu suaminya itu pacar ke berapa? Jadi pacaran, putus, punya pacar, nikah gitu ya. Tanya ibu itu bilang suami itu pacar kedua atau ketiga, dan dan 10% itu pacar pertama nggak pernah putus langsung menikah. Nah, kalau bapaknya, Pak, istri bapak itu pacar ke berapa? Sebentar. Yang ke berapa ya? Pacaran yang serius apa yang yang cuma main-main juga dihitung. <laughs> Jadi bapak-bapak itu pernah pacaran banyak sekali gitu ya. Tapi kalau digabung antara bapak dan ibu yang tidak pernah putus pacaran jadi pacaran sekali, terus menikah gitu ya. Itu hanya lima persen dari ribuan orang yang saya tanya. Salah satunya itu ya istri saya, itu pacaran pertama kali dengan saya, harus menikah gitu ya. Nah, data ini saya balik penggunaannya. Saya berkata kepada pemuda-pemudi yang belum menikah, "Lihat tuh, sembilan orang, sembilan puluh orang yang berhasil menikah itu pernah gagal." Jadi, kalau kalian gagal, bukan saya mengajarkan putus pacaran gitu ya, tapi kalau ada gagal itu biasa. Semua orang pernah gagal, hanya lima persen yang pernah gagal pacaran. Jadi kalau ada gagal, jangan sakit hati, mau bunuh diri, atau kutunggu jadamu. <laughs> Emang ada berdoa suaminya mati. <laughs> kutunggu dudamu ada berdoa supaya dia putus gitu ya. Kupetunggu layakan putus kan, nonton layakan paling enak kalau putus, layakannya. Kalau selama nggak putus, nonton biasa aja begitu putus sore kejar. <laughs> Jadi banyak orang itu seneng layangan putus, karena kalau udah putus mau dikejar gitu ya kita tajahatnya manusia ini gitu ya. Kalau udah putus ya sudahlah cari yang lain gitu ya. Artinya gagal itu biasa. Jadi contoh kegagalan tadi saya pakai yang ya biar gampang nangkapnya soal pernikahan. Oke. Okay. Kita lanjutkan pendidikan. Pendidikan penting tapi kalau Bapak Ibu tidak punya pendidikan tinggi sekali lagi keberhasilan menurut Daniel Gulman dan Profesor Howard Gardner yang mem Bapak manajemen di Amerika menyampaikan bahwa keberhasilan itu lebih dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual digabung menjadi ESQ quotient. gitu ya. Nah bukan berarti nggak perlu sekolah kalau punya berkat, punya uang ya anaknya disekolahkan setinggi mungkin. Tapi kalau nggak pun bukan berarti mereka nggak bisa berhasil kan. Lim Siliong juga nggak lulus SMA dan seterusnya. Jadi apalagi ekonomi. Saya lahir di keluarga miskin. Bapak Ibu saya bikin asli lilin dan goreng-gorengan. Saya bangun tidur, ngantar dulu ke warung-warung, baru sekolah. Pulang sekolah teman-teman goncengin pacar. Saya goncengin karung pakai sepeda bukan sepeda motor dan karung saya isinya termos es karena saya mengambil langsung pulang sekolah itu ngambil termos es. Tapi saya tidak menyesal lahir di keluarga saya. Walaupun mereka tidak sempurna. Saya belikan orang tua saya mobil, saya berkati mereka. Saya nggak dapat warisan tapi saya mewarisi Bapak itu saya yang guru TK, guru SD, mereka punya kejujuran. Jadi kita nggak bisa mengeluh atau atau menyesali sesuatu yang tidak bisa berubah lagi. Kita lahir di mana, itu nggak bisa berubah. Kita hari ini akan bersyukur untuk hal-hal yang memang sudah nggak bisa diubah. Yang bisa diubah itu apa sih? Ekonomi. Kita kerja keras, rajin, pasti ekonomi kita naik. Kan? Kita gelar nggak bisa berubah lagi, udah umur, Pak. Tapi bukan pendidikan, kan. lebih penting kan pengetahuan bukan pandai tapi bijaksana misalnya. Jadi kalau IQ saya katanya udah umur 60, Pak, 70 bisa naik nggak? IQ berhenti di umur 17. Tapi IQ itu kan cuma kecerdasan akademik, sedangkan EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient atau social quotient juga sama SQ juga itu bisa naik terus. Kita bisa berubah makin bijaksana. Itu bisa berubah. Yang kita bisa berubah kita lakukan. Tapi yang sudah nggak bisa berubah mau diapain lagi namanya juga nggak bisa berubah. Nah, kita Perdalam sekarang bukan dengan teori kita panjang saya bicara kita sekarang praktek ya jadi hari ini pendahulunya panjang banget sampai 45 menit kita praktek 30 menit lalu kita uh, selesai nanti kita lanjutkan bapak ibu kali ini karena saya nggak memberikan kesempatan nanti mungkin bisa 15 menit ya untuk waktu menjawab chat nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan Japri ya nanti saya akan jawab di grup ya sekarang kita latihan mohon maaf sebentar saya pause sebentar. Ya, kita akan praktek. Saya juga akan melakukan untuk diri saya uh, sendiri. Ya. Oke, sebentar ya. Kita akan olah nafas, uh, namanya self-image therapy. Olah nafas, uh, gambar diri secara teknisnya, tangan boleh terbuka. ya Terbuka begini, terus di atas lutut, atau begini juga boleh. Mau begini juga boleh. Ya, tapi kita sudah belajar sebelumnya, kalau kita begini susah bernafas, begini juga agak sulit untuk dip, jadi terbuka saja, ini taruh di atas, tengkul, atau begini, Ya, nafasnya, tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Itu secara teknis. ya. Dan kita sekarang akan mulai dengan uh, perintah citra dirinya atau gambar dirinya. Teman-teman semuanya, kita akan mulai olah nafas, self-image, terapi atau terapi gambar diri selama 30 menit kita akan bernafas seperti metode tiga mana kita bernafas pelan-pelan tarik lewat hidung lepas lewat hidung boleh juga dengan nafas segitiga tapi biasanya menjadi susah untuk konsentrasi Tarik nafas boleh 5-6-10 detik, dan lepaskan juga 5-10 detik, mana yang ritme yang paling mudah. Jadi misalnya, tarik nafas pelan-pelan, rasakan, nikmati, oksigen masuk, hidung, paru-paru, lepaskan lagi pelan-pelan. ya Dengan mata tertutup, karena kita akan berdoa, saya menyebutnya kita berdoa sesuai dengan iman, kepercayaan, agama masing-masing, karena olah nafas ini adalah e, lintas agama. Lalu mulut tersenyum, dan tangan sebaiknya posisi terbuka, karena sudah pernah saya buktikan, dengan tangan terbuka itu kita bisa menarik nafas lebih panjang. Jadi tangan terbuka ditaruh di atas e, paha. Ya, mari kita mulai, saya akan memberikan aba-aba tarik nafas lepas nafas satu menit, setelah itu Bapak, Ibu, teman-teman bernafas seperti itu, dan kita akan eh, berdoa bersama-sama. Saya sebut berdoa karena olah nafas harusnya mendekatkan kita kepada sang pemberi nafas, yaitu Tuhan, dan bukan mengosongkan diri, mengandalkan kemanusiaan, bisa sehat tanpa Tuhan. Tidak, nafas itu dari Tuhan. Kita mulai. Tarik nafas. Tarik. Lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan. Kita lepaskan lagi pelan-pelan lewat hidung juga, mulut tersenyum, tarik nafas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tarik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepas, dua 3, 4, 5, 6, terus tarik pelan-pelan, silakan dilanjutkan. Dan kita akan berkonsentrasi pada gambar diri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami dilahirkan di keluarga kami. Ini bukan pilihan kami. Kami tidak bisa memilih garis keturunan apakah bangsawan atau rakyat jelata. Sebagai bangsa Indonesia atau bangsa Eropa. Tapi dimanapun Tuhan meletakkan dan melahirkan kami, kami punya orang tua tidak sempurna. Mereka bukan dewa. Tetapi melalui mereka, orang tua kami, kakek-nenek, bahkan nenek moyang kami, kami ada di dunia ini. Dan keberadaan kami biarlah menyempurnakan keturunan kami selanjutnya, karena kami adalah orang yang melalui momentum ini, mensyukuri keberadaan kami, mensyukuri keluarga asal-usul kami. Kami akan hidup benar, hidup baik, hidup sehat, dan melalui titik diri kami kami akan melahirkan keturunan yang ilahi yang sehat yang berguna bagi orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keberadaan fisik kami. Kami juga tidak sempurna, kami tidak secantik atau seganteng artis tapi kami Belajar untuk mensyukuri apapun bentuk tubuh fisik kami. Tinggi, pendek, kulit putih, coklat, sawo matang, hitam, rambut keriting, rambut lurus, atau pirang. Memang beberapa orang, bahkan mungkin ada yang menghina dan merendahkan kami karena keberadaan fisik kami, suku kami. Tapi kami sadar bahwa itu semua hanyalah casingnya saja. Kami sebagai manusia, kekuatan dan keindahan kami adalah hati kami, kepribadian kami, personality kami. Dan ampuni kami ya Tuhan kalau kami mengeluh dengan diri kami, mengeluh dengan fisik kami, karena sebenarnya itu kami menghina Tuhan yang menciptakan kami. Kami tarik nafas dalam-dalam. Kami tarik nafas kehidupan. Kami buang CO2, kami buang racun. Kami tarik energi kesembuhan. Kami buang energi yang negatif. Kami tarik nafas kehidupan dan nilai-nilai kehidupan. Dan kami buang pikiran-pikiran yang positif, termasuk pikiran tentang diri kami. Kami bersyukur dengan keadaan fisik kami. Tangan kami, jempol kami, hidung kami, bukanlah seperti artis dan aktor yang hebat, tapi sekali lagi, itulah casing yang fungsinya secara esensi kami terkagum-kagum dengan keberadaan tubuh kami. Bahkan mungkin Tuhan ada di antara kami yang DNA kami ada kelemahan tertentu. Penyakit-penyakit bawaan secara DNA yang kami warisi dari orang tua atau leluhur kami, baik itu kelemahan jantung, gagal ginjal, cancer. Tapi untuk itu pun kami mau bersyukur bahwa kami boleh mengenal ilmu pengetahuan, kami boleh mengenal ilmu kesehatan yang membuat kami bisa menyiasati hidup sesuai dengan keunikan kami, dan karena kami hidup sesuai dengan keunikan kami, maka kami sehat. Kami mau belajar tahu lebih detail: seunik apa Tuhan menciptakan kami dan mensyukurinya, dan menyiasatinya. Kalau kami tidak bisa merubah keadaan kami, baik itu merubah di mana kami dilahirkan, suku, asal usul, keluarga, dan DNA, tapi kami bisa merubah pola hidup kami. Sesuai dengan keunikan kami. Kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan menikmatinya. Kami percaya bahwa nafas adalah dari Tuhan, dan nafas itu kehidupan, dan nafas itu menghidupkan. Termasuk menghidupkan pikiran kami yang mati, karena apatis, pesimis, mengeluh sepanjang hari, bahkan mengeluh atas seluruh kehidupan. Keluh kesah kami atas asal-usul, keluarga, fisik, itulah sebenarnya membunuh sel-sel kami yang menimbulkan aneka penyakit yang dipicu oleh pikiran-pikiran negatif. Tapi kami mengambil nafas kembali, ya Tuhan. Ketika kami bernafas, kami ingat Tuhan yang menciptakan nafas kami. Dan kami mau belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang kami sudah tidak bisa rubah lagi, di mana kami lahir suku bangsa, keadaan fisik, DNA, kami tidak bisa rubah. Kami tidak punya pilihan lain, tapi kami memilih hari ini, ya Tuhan, untuk mensyukurinya. Teman-teman, ambil nafas dalam-dalam di hadapan Tuhan, karena nafas Tuhan yang punya. Apapun agama, Bapak Ibu mengajarkan bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhanlah pemilik nafas kehidupan. Tarik nafas dalam-dalam dari Tuhan. Nafas itu menghidupkan. Nafas itu memulihkan. Termasuk memulihkan pikiran. Tubuh manusia hanya casing. Tapi pikirannya bisa diwariskan. Dan pola pikir itu bisa diwariskan turun-temurun. Pola hidup. Jangan diwariskan. Ya Tuhan, aku bernasar, berjanji di hadapan Tuhan untuk memulai sebuah tonggak sejarah dalam garis keturunan kami, yaitu orang-orang yang bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa dirubah, kami mensyukuri. Tapi kami percaya bahwa kami bisa merubah hal-hal yang memang kami bisa merubah. Ekonomi keluarga kami, kami bisa merubah kalau kami rajin. Status sosial keluarga dan nenek moyang kami bisa kami rubah kalau kami hidup baik dan benar. Demikian juga soal kepandaian, Mungkin kami tidak bisa belajar lagi karena faktor usia kami tetapi kami bisa menambah kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual tanpa menambah gelar akademik. Dan kemuliaan kami bukan karena gelar yang kami miliki, tapi kehidupan yang kami jalankan. Berdasarkan nilai-nilai yang kami yakini, integritas, kebenaran, kejujuran, kepribadian yang kami bangun, dan karakter yang kami jalani. Karena itu melalui pelatihan olah nafas kelompok atau aliran ini, ya Tuhan, kami justru membawa teman-teman dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang takabur, yang percaya bahwa manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Walaupun memang Tuhan memberikan kami kemampuan di dalam tubuh kami untuk recovery, untuk self-healing, tapi kami mendasarkan itu semuanya atas kemampuan yang Tuhan ciptakan. Kami ambil nafas dari Tuhan, nafas kehidupan. Teman-teman lanjutkan bernafas dengan pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas kehidupan yang dari Tuhan. Regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan yang dari Tuhan. Tubuh kita alkali. Nafas kehidupan dari Tuhan dengan teknik yang kita ajarkan. Saturasi 99% atau 100%. Dengan terus bernafas dan menikmati nafas, tidak tergesa gesa kita tutup mata, mulut tersenyum, bahu dilemaskan, tangan terbuka dengan rileks Posisi punggung lurus, bertegak, baik itu kita duduk bersila atau duduk di kursi, ataupun kita tidur terlentang, tikar ataupun di kasur. Tapi tubuh kita struktur tulang belakang dari korteks. Dekat leher, sampai tulang ekor dalam posisi yang lurus. Kita tarik nafas kehidupan, dan kita mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Dan kita mensyukuri diri kita. Kita mensyukuri bukan hanya secara fisik, tapi lebih dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Untuk kejadian-kejadian juga yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan pada saat itu, bahkan mungkin sampai saat ini, kejadian itu membuat kami trauma. Trauma untuk bergaul, trauma membangun relasi, trauma untuk berharap karena takut kecewa, trauma tempat tinggi, trauma gelap, Trauma darah, trauma kecelakaan, dan berbagai trauma lainnya. Tapi hari ini kami mengambil nafas kehidupan. Dan kami memandang bahwa kejadian yang terjadi itu bukan diri kami. Tapi kejadian yang terjadi adalah proses dalam diri kami yang Tuhan izinkan untuk membawa kepada siapa sebenarnya diri kami. Dan kami memandang diri kami sebagai unik ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib, yang istimewa, yang berbeda dengan manusia lain, walaupun ada 8 miliar manusia, Tuhan ciptakan kami unik untuk kami menjalani di bumi ini sebuah perang tertentu, sebuah tujuan tertentu. Dan kami memandang diri kami sebagai sesuatu yang istimewa. Kami tidak sombong, tapi kami juga tidak mau minder. Kami hanya mau memandang diri kami baik adanya sebagaimana Tuhan menciptakan kami baik adanya. Terus ambil nafas kehidupan dari Tuhan pelan-pelan, nikmati oksigen bisa terasa kadang di hidung seperti aliran paru-paru. Pada bagian-bagian tubuh tertentu sering merasakan kuatnya aliran oksigen atau aliran darah. Bisa terjadi seperti kesegaran yang mengalir, tapi kalian juga seperti kesemutan tapi yang bergerak. Nikmati saja simptom-simptom itu, karena itu bukan sebuah tuh penyakit. Perasaan karena oksigen penuh, dan tubuh alkali mendatangkan hal yang baik, walaupun kita merasakan sesuatu yang kita tidak pernah rasakan. Dan sambil terus kita bernafas dengan cara pelan-pelan menikmati nafas, kita kembali sejenak merenungkan mengenai diri kita. Karena terapi gambar diri, kita menerapi pola pikir kita terhadap diri kita sendiri. Kadang bisa juga memandang terlalu tinggi dan memandang orang lain terlalu rendah. Sehingga akibatnya adalah kita sombong dan merendahkan orang lain. Kita memandang diri kita jelek, sial, nasib tidak bagus, buruk, dan kita minder dengan orang lain. Yang benar adalah bahwa kita memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita, dan Tuhan memandang kita adalah baik adanya karena Dia ciptakan baik adanya. Tapi sering pikiran kita yang rusak, cara pandang kita yang salah, dan cara yang salah terhadap diri sendiri itulah yang membuat kita punya perilaku yang salah. Pikiran yang salah, perilaku yang salah itulah yang membuat tubuh kita bermasalah. Karena pikiran, hati dan tubuh tak terpisahkan. Ketika nyawa terpisahkan, maka tubuh mati. Ketika pikiran dipisahkan dari tubuh, maka tubuh tidak hidup lagi. Karena itu kita akan membetulkan dari pola pikir Pola pikir terhadap diri sendiri. Bahkan untuk saya, sebagai contoh, Bapak Ibu bisa berdoa untuk keadaan masing-masing. Sebagai anak yang mewarisi diabetes dari ibu saya, dan lima bersaudara cuma saya yang mewarisi, sekarang saya tidak pernah menyesal dan mengeluh lagi. Saya mensyukuri diri saya, sekalipun Tuhan menciptakan pankreas yang kurang baik. Yang saya perlukan hanyalah menyiasati pola makan dengan makan low-carbo, rendah karbohidrat, sesuai dengan jumlah kalori yang saya bakar setiap hari. Tidak ada lebihnya, sehingga tidak bertambah berat badan, dan tidak menaikkan gula. Kalau saya sadar bahwa gula saya naik karena kebanyakan makan saya bertanggung jawab, saya akan olahraga. Saya akan bekerja yang membutuhkan energi sehingga terbakar kembali. Jadi saya tidak mengeluh mengenai pankreas saya. Saya tetap mensyukuri setiap jengkal tubuh saya. Tuhan ciptakan baik. Yang saya butuhkan adalah menyiasati hidup ini. Mari kita lanjutkan. Kita bernafas dengan pelan-pelan menikmati nafas kehidupan dari Tuhan, dan silakan Bapak-Ibu boleh melanjutkan doanya sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Boleh melanjutkan bagian-bagian doa tertentu yang mungkin di situ butuh lebih lama. Misalnya yang selama ini mengeluh dan tidak bisa menerima kenapa aku dilahirkan di keluarga ini. Bahkan mungkin pernah membayangkan betapa indahnya kalau aku lahir di keluarga bule, dengan rambut pirang dan mata biru. Atau aku lahir di keluarga ini dan itu yang bahagia. Sekali lagi, bukan Anda yang memilih lahir di mana. Tuhan tempatkan Anda lahir di mana. Karena Tuhan tahu itu yang terbaik. Ketidaksempurnaan orang tua, kakek, nenek, mertua, anak-anak, itu akan menyempurnakan kita. Memproses Manusia, batiniah pribadi, pikiran, rasa, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena itu saatnya kita mensyukuri diri sendiri, karena orang yang bisa bersyukur dengan dirinya, menerima dirinya, kita akan menerima orang lain. Kita akan bisa mensyukuri orang lain. Kita punya kelemahan, betul, tapi kita punya kelebihan. Kita akan melengkapi kelemahan orang lain dengan kelebihan kita, dan nanti orang lain, pasangan kita, anak kita, tim kerja kita, kongsi kita, akan melengkapi kelemahan kita dengan kelebihan mereka. Tapi itu tidak akan terjadi selama kita mengeluh dengan diri sendiri, dan karena kita mengeluh dengan diri sendiri, tidak menerima diri sendiri, akhirnya kita tidak menerima orang lain. Karena kita tidak menerima orang lain yang terjadi, kita menuntut orang lain. Kita menuntut pasangan, menuntut anak, menuntut orang tua, dan hidup kita terasa menderita karena kita penuh dengan tuntutan terhadap segala keadaan. Dan itulah yang membuat kita punya stres, punya depresi, punya kekhawatiran, punya kecemasan, dan itu semuanya menimbulkan hormon-hormon yang negatif Berdasarkan pikiran dan perasaan yang negatif, maka kita akan melawan pikiran itu dengan memasang sebuah fondasi dalam hidup kita. Kita mengambil keputusan untuk memutarbalikkan pikiran kita, sekalipun keadaan belum terbalik, keadaan belum berubah. Istri, suami, anak, kongsi, teman, pegawai, mereka masih sama seperti semula, tapi kita mulai memandang mereka unik, dasyat, ajaib. Kita tidak bisa menerima orang lain tanpa kita mulai dengan menerima diri sendiri. Itulah yang kita sebut dengan gambar diri. Gambar diri tentu bisa dilakukan tanpa olah nafas. Cukup dengan pengertian-pengertiannya dan konsepnya. Tetapi, sambil bernafas pelan-pelan, diteliti oleh John kabat zinn profesor, dokter dari Massachusetts Medical Center University. Bahwa dengan berolah nafas, teknik tertentu, maka prefrontal cortex mengalami perubahan, mengembang. Sedangkan prefrontal cortex juga berhubungan dengan tempat di mana ada nilai, moral, dan kepribadian maka pada saat kita mengisi pikiran kita dengan perkara ini, adalah tepat sekali, lebih efektif ketika prefrontal cortex sedang aktif atau mengembang. Maka terus lakukan olah nafas, pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Ulangi beberapa hari sekali, dengan doa-doa yang berbeda temanya boleh, tapi seputar gambar diri. Ambil nafas pelan-pelan, nikmati oksigen dari Tuhan. Dan kita belajar untuk memandang diri kita, juga kita menikmati diri kita. Kita tahu kita tidak sempurna, tapi bukan berarti kita harus mengeluh dengan diri kita. Karena ketika kita mulai bersyukur dengan diri kita, kita mulai bergerak menuju kesempurnaan. Dan itu diawali, kita menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, bersyukur dengan diri sendiri. Kita tidak sombong dengan diri sendiri, tapi kita menerima dan mensyukuri sebagai tonggak fondasi. Karena gambar diri menjadi fondasi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain, gambar diri menjadi fondasi pencapaian tertinggi yang bisa diraih. Gambar diri menjadi fondasi, Bagaimana orang membawakan dirinya. Ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan. Percaya, yakini, sesuai dengan penelitian ilmiah John Kabat -Sin, ketika bernafas pelan-pelan, prefrontal frontal cortex otak depan mengembang. Otak ini yang dirusak oleh pornografi, otak ini juga yang dirusak oleh nilai-nilai kejahatan. Kota ini yang dirusak juga oleh emosi negatif amarah. Tapi kita berdiam diri, mengambil nafas, menyalurkan oksigen ke prefrontal cortex. PFC ini tidak ada pada binatang. Binatang punya insting yang peka, yang tajam, punya penciuman yang kadang amat sangat jauh untuk mencari mangsa. Tapi binatang tidak punya PFC. Mengagumkan adalah penelitian John kabat zinn mengenai PFC, bahkan cukup dengan 22 minggu latihan. Maka PFC-nya aktif atau mengembang. Mereka-mereka yang rajin olah nafas metode ini seperti menunda kepikunan. Otaknya tetap bagus sampai pada usia di atas 80-90 tahun. Dan kita berharap, saya berharap, saya dan teman-teman juga akan memiliki kualitas hidup yang demikian. Bukan hanya secara fisik, prefrontal cortex yang berkembang, tapi secara esensi nilai-nilai yang masuk di dalam prefrontal cortex adalah nilai-nilai kebaikan. Dan kita mulai dengan hari ini kebaikan terhadap diri sendiri. Kita tidak boleh memusuhi diri kita sendiri, kecewa dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, menyesal dengan diri sendiri. Menyesal kenapa aku dilahirkan di keluarga ini, di suku ini, di bangsa ini. Menyesal kenapa aku dilahirkan dalam kondisi yang demikian. Kita harus belajar menerima sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita berjuang sekeras mungkin untuk merubah segala sesuatu yang bisa dirubah kita bisa merubah akal budi kita dengan belajar, kita bisa merubah kebijaksanaan kita dengan belajar, kita bisa merubah status ekonomi sosial kita dengan bekerja dan berbuat baik, mari kita bersusah payah, berpikir untuk merubah yang bisa dirubah. Tapi yang tidak bisa dirubah, kita nggak perlu mengganti casing tubuh kita dengan operasi plastik untuk membuat hidung lebih mancung, mata menjadi biru, rambut menjadi pirang. Yang kita lakukan adalah kita menerima diri sendiri. Kita jadi orang yang cheerful dan ceria karena kita menerima diri sendiri. Dan kita, karena kita menerima diri sendiri, kita jadi orang yang bisa menerima orang lain. Karena kita bisa menerima orang lain maka kita menjadi orang yang menyenangkan dan disenangi, dan terus akan berguling, bergulur, bergulir, terus sampai kehidupan kita berubah. Kehidupan yang berubah ini akan menopang kesehatan jiwa kita. Dan dalam jiwa yang sehat, maka tubuh pun disempurnakan. Kesehatan yang ilahi, kesehatan jasmani yang ditopang oleh kesehatan batiniah. Kita di penghujung olah nafas ini, kita kembali relaksasi dengan bernafas pelan-pelan. Boleh sambil menutup di dalam doa-doa penutup sesuai iman agama masing-masing. Tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan kembali.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 5, 6, 7. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dengan rileks. Silahkan dilanjutkan dan kita akan relaksasi. Bapak-Ibu boleh kalau mau gerak-gerakkan ujung jarinya seperti tangan meremas-meremas. Atau mengipas-ngipaskan tangan, jari-jari. Kalau yang bersila, kalau mau diluruskan kakinya boleh. Kalau yang dulu dikursi, boleh telapak kakinya atau tumitnya diangkat-angkat. Atau telapak kakinya itu yang diangkat-angkat. Bisa juga telapak kaki dikoyangkan kiri-kanan seperti viper yang bergerak. Tangan boleh diangkat ke atas waktu mengambil nafas. Kita mengangkat tangan. Lalu kita melepaskan kembali dengan menurunkan tangan. Atau boleh juga dengan memutar tangan, sehingga terjadi relaksasi, pau dikendorkan. Dan kita akan selesai. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh berkata-kata di hadapan Tuhan sambil menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Kami membetulkan pola pikir kami terhadap diri kami sendiri. Dan kami percaya dari pola pikir, mindset, paradigma yang benar tentang diri kami sendiri, itu akan menyembuhkan diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mengakhirinya dan kami percaya kami akan punya pola hidup, gaya hidup yang lebih baik lagi di dalam kesehatan kami. Terima kasih. Selesai. Bapak Ibu, kita selesai. Ya, kadang-kadang saya pun sudah berkali-kali masih bisa menangis lagi kalau mulai belajar untuk bersyukur dengan uh, hidup ini ya. Saya matikan rekaman dulu.